Coba lagi bersama saya Doni dan apa kabar semuanya ya Dan di Marika Teta kali ini Kita akan melihat salah satu tempat di Kota Momere yang ramai Apalagi di bulan puasa seperti ini Dan sore hari ini kita berburu takdir di Kampung Beru Nah seperti apa keramaian dan seramai apa di sini Ikuti terus Suasana di sana sangat ramai sekali ya teman-teman yang seperti teman-teman lihat dan Oke sudah ada ini kita makan di uh, lokasi yang agak sepi ya di Turang Sambil kita melihat sunset di sore hari semuanya sedikit liputan tentang Kampung Beru teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau suasana di sore hari ini ya menjelang buka puasa sangat ramai sekali di Kampung Beru sampai tadi juga ada polisi ya yang mengamankan uh, jalan di sepanjang jalan ini ya karena sangat padat sekali dan teman-teman semuanya bisa mampir ke sini ya kalau mungkin ada di MoMere dan mungkin untuk ngabuburit ya bersama teman-teman atau keluarga dan saya juga ucapkan ya untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar sampai dengan hari nanti, ya. Oke, okay, uh, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton video saya. Jangan lupa, ya, untuk nonton juga video-video saya yang lainnya. Ada juga banyak konten, jadi mari ke NTT.